WELCOME. Ah, nande sih? Ah, nande? Kembali lagi di channel Yusuf <laughs> selamat datang kembali guys di channel yang sudah lama terpuruk Tolong. dan gue udah bangkit kembali saat ini guys karena malam ini adalah malam spesial bagi gue dan juga buat palas para subscriber gue dan gue uh, pengen niatnya pengen lanjut konten ini guys oke okay? nah, sebelum kalian nonton videonya gue saranin ke kalian untuk like, comment, dan subscribe dulu ya guys ya oke okay? silahkan nonton Biasa aja Hehehe buah Teh, maaf, boleh ini enggak apa namanya nitip ini? Saya mau beli minum peletan. Iya, boleh sebentar ya, Kak. Mau beli 아, April, I swear, no. So good, so good. It's very good. You, oh yeah. Ooh. It's so really good, so good. It's very good. Yeah, yeah, yeah. Ah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk membangun channel gua agar lebih selamat lagi, dan juga tunggu video-video selanjutnya dari gue. Oke.